ikan bakar renon mau ngapain Pak? saya mau gerebek bisnisnya Pak Agung ya. ikan goreng renon ya. boleh ya? silakan Pak silahkan ya silakan. benar, terima kasih ya oke oh, oke, okay. ya. okay, sebelum kita masuk terima kasih sudah nonton gerebek bisnis yang episode kali ini jangan lupa ya, sebelum nonton aktifkan dulu loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya kalau suka boleh kasih jempolnya dan di subscribe biar saya dan teman-teman di belakang tuh semangat bikin videonya sekarang kita mau masuk, kita mau gerebek dan kalau udah tonton nanti, jangan lupa di-share ke teman-teman di seluruh dunia pakai Whatsapp, pakai Instagram, pakai Facebook, dan lain sebagainya yuk kita masuk beli, bisa beli ya. sekarang gerebek bisnis sudah sama ownernya nya Pak Agung di sini, thank you, ya. thank you, thank you, terima kasih ya terima kasih, terima kasih bos sebelumnya saya ngani. izin dulu ya ya izin menggerebek okay. <laughs> tujuannya gini, supaya teman-teman bisa tahu dari sisi operasinya, prakteknya ya. Igor Ikan Goreng uh, Renon. Ya, selamat datang. Ini Jadi, namanya ini. siapa yang bikin? Uh, kebetulan saya ada partnership juga. Gitu partner, kan, ya okay. Kita juga akhirnya brainstorming nama yang cukup lama. Iya. Akhirnya kita harus mendapatkan sebuah nama yang gampang hmm. dan catchy. Oh. Akhirnya kita yang kita mau jualan ikan goreng nih, apa nih namanya? Igor aja. Uh. benar ya, Ikan ini. goreng. Ya, tadi gampang yang diingat. Nah gosipnya ini buka saat pandemi. Betul ya, nah, ini kan saat pandemi, orang kayaknya menggap-megap, ini nah. malah buka <laughs> ada rahasianya nggak? ada <laughs> dong, bahwa kita harus terus semangat terus situ, semangat ya? Ya. Bahwa, ya di kondisi apapun, kita bisa-bisa hmm. menyesuaikan -bisa hmm. kan, Dan kondisi pandemi ini, kita melihat bahwa, eh, market lokal masih sangat kuat sekali yeah. kita buatkan dah sebuah bisnis di lokal baru, untuk hmm. menampung beberapa tim saya yang sedang tidak bekerja di properti yang sudah oh, tidak jadi yang di properti yang terdampak karena nggak ada turis, kan ya, tutup Jadi jadi dipekerjakan di sini, Bener, di sini. idenya keren itu boleh dicontoh di yeah. tuh ya kita masuk Pak, kita sambil dijelasin masuk ada yo. apa aja sip ayo okay. masuk, masuk ini interiornya nih ya? iya yeah. apa nih Pak, kon konsepnya nih? terbuka atau yeah. industri? karena lagi pandemi, dan memang Uh, kita harus membuat sirkulasi udara yang bagus, memang oh, iya. kita tidak pakai ruangan ini ber-AC, hmm, gitu. Okay. Kebetulan juga kita mendapatkan atap yang tinggi, jadi ya cocok banget lah. Ini sirkulasi, sirkulasi juga jalan. Sini, hmm. sini. Dan kita ngambil hmm. memang kemudian sudah seperti begini sebelumnya, hmm. hanya kita tambahkan sekat di sini, hmm. ada ruangan untuk private, hmm. dan juga mungkin tambahan ini untuk mengantisipasi orang tidak langsung melihat ke dalam atapnya. Oh, yang ininya yang ya kotak-kotak ya. kotak ini. Hmm jadi hmm. abrak ya, datang lebih terdesain, tapi tidak mahal <tid> <tid> nggak perlu mahal nggak perlu mahal tapi nggak keren gitu iya. ya terus kalau meja-meja hmm. gimana nih? nah meja-meja juga kita setting, karena ini kan uh, banyak suk ikan ya nah kita pakai memang uh, bahan yang dimana gampang dibersihkan oh gampang dibersihin. Yeah. jadi jadi kenapa? kita pakai keramik ini oh ini keramik, yeah. jadi kalau dicium ini yeah. enggak, enggak enggak ya nggak bau ya? nggak bau, karena kita kan harus uh, terus silam pakai air panas ya, mm -hmm. uh, biar dia tidak nempel dan mm. tidak lengket gitu jadi dengan keramik ini akan memudahkan, kalau pakai kayu kan bisa cepat rusak yeah. ya. Gitu ini kalau saya lihat sih, buat ukuran restoran mm. di daerah Renon kursinya, gayanya udah kayak hotel <laughs> ini gimana? ini sama kursi-kursi yang dijual di market market mungkin ini bisa lebih murah. Oke. Okay. Jadi kita sourcingnya aja yang lebih oh, murah. Dan ini tidak mahal. Dibandingkan kursi-kursi yang mungkin dijual di pinggir-pinggiran, uh -huh. bisa jadi ini lebih murah. Iya. Nggak ya. saya lihat soalnya ini modelnya kan kayak model mahal iya, gitu ya. Uh, iya. Modelnya mahal. Uh -huh. uh, teman tidak tidak itu dan juga kemudian ini kayu jati ya. Jadi ini kuat kuat uh -huh. lama. Dan jelek-jeleknya misalnya uh -huh. perusahaan nggak jalan ini bisa dijual lagi itu harus penting ini gitu banget bisnis gitu. banget ya. Jadi katakanlah kalau ya disaster late enggak bisa gimana ini bisa diuangkan gitu ya. Lagi. gitu. Pun. Tapi jangan sampai. Ya, ya, tapi ada contingency plan lah ya nah, gitu ya. Ada apa lagi yang bisa kita grebek nih di sini khasnya? Nah, akasnya. di sini ya kita punya ruangan ini hmm. yang cukup besar. Yuk sini yuk, kelam-kelam. Hmm. Ada apa lagi nih? Dan juga ya ada hiasan sedikit hmm nah, ini bar kita untuk membayar oh. ya, di belakang situ juga ada kamar mandinya kamar mandi ya, kamar mandi ya, mungkin untuk saya sih paling utama ya hmm. karena kan pertama itu kamar mandi harus bersih saya juga, juga. harus segar nah, kita kamar mandi kita, kita pakai AC di sini kamar mandi pakai <laughs> AC jadi, jadi kalau, kalau panas, makannya kepanasan kamar mandi tancap dikit-dikit lah gitu oke okay. iya. ada apa lagi nih yang unik kalau saya lihat di sini? kayak, atau yang ini, yang ngedesain siapa sih? sendiri atau kebetulan ya? saya sendiri jadi ya dengan apa internetnya zaman sekarang kita oh, bisa tahu ya hmm. dari beberapa aplikasi seperti printer satu mungkin di Google hmm. kita bisa berinspirasi bermain sendiri dan sourcing sendiri aja ter hmm. sourcing ini sebenarnya cuman tinggal plug and play aja sih bro jadi ya PD aja pede. harus PD aja ini sih kalau saya lihat okay. jago bagus nah sekarang makanannya nih makanan ada iya. menunya apa nih nah yang, yang di sini Nah. nah.. kita punya menu nih bro hmm. ada paket ikan goreng, dan nah jagoannya kita di sini ya oke okay. uh, itu kayak sup ikan, dan ada sup ikannya juga hmm. tapi kita juga sediakan soto ayam soto ayam nah, karena mungkin ada beberapa yang uh, customer yang nggak bisa makan ikan ada soto ayamnya juga nah soto ayam, jujur ya di Bali hmm. kan rada-rada tricky nih ya yeah. soto ayam, apanya kalau lidah-lidahnya kebiasaan dari kota-kota di Pulau Jawa iya yeah sebelum bahas ikannya ya. Hmm. Ini soto ayamnya soto ayam yang ala mana nih? Ala Lamongan. Oh, ala Lamongan. Iya. Tapi yang bikin siapa? Ke sebenarnya dari pembantu di rumah ya. <laughs> oke. Okay. Pembantu di rumah kita coba. Loh, kok ini enak banget. Ah, okay. sedang oke. ini harus kita jual. Jadi kita belajarin saya ajari kepada chef kita. Ah, di jadi sini. di pembantu ngajarin chef iya. karena kebalik ya. <laughs> oh, oke. <okay. laughs> akhirnya ya karena memang saya punya pandangan bahwa ini sup, sup suatu ayamnya enak sekali oke saya okay. customer juga pasti agak hmm. suka karena hmm. tadi kita sudah pede ya, ya. Nah, akhirnya benar, pas kita jual, beberapa hmm. komen ya bilang bahwa sup ayam ini sangat enak nah, ya, gitu. sekarang balik ke ikan gorengnya ya. si toko utama di sini yep. ini gayanya apa nih? ini gaya-gaya Bali lah, gaya-gaya oh. Sanur gitu ya oh gaya-gaya Sanur, ya, ini kan juga nggak terlalu jauh dari Sanur hmm, masih deket banget Dekat lah, 4 menit dari Sanur ya hmm. ada ikan gorengnya dan hmm. juga ada sup ikannya sup, ya. Ya bedanya apa nih? Uh, bedanya.. kan kalau di sana kan bisa terkenalnya pedas asam iya, ah. pedas asam. kalau kita di sini uh, lebih crispy okay. lebih.. Uh, sambal juga lebih tasty dan.. tapi supnya kita lebih turunkan sedikit, biar mungkin kalau terlalu keras itu ya.. iya, di lidah, bener kita oh, gitu. sedikit-sedikit sih bro jadi mungkin um, judulnya adalah ikan goreng kekinian, bukan <laughs> ya? iya, <laughs> biar semua orang bisa terima biar semua bisa terima Enggak iya, cuma penggemar ikan aja yang makan hmm. di sini oke, okay, sip kita boleh lihat ininya nggak? dapur? dapurnya? boleh tuh, beneran boleh, nih? boleh, iya boleh, bersih ya, harus bersih bersih <laughs> <laughs> kalau apa kepada kena SP nih ya <laughs> <laughs> yuk kita lihat dapurnya sekarang <laughs> Jarang-jarang ngedapat -jarang rahasianya nih. Eh, Biasanya kalau ada rahasia nggak mau. Berarti ini aman berarti enggak, ya? Silahkan dijelasin bro. Ada apa nih? Nah jadi dapur kita tuh simple banget karena maksa cuma dari dua. Ya, kita cuma punya ikan goreng sama nah Supnya kita rebus di sini sudah dibuat mungkin dua apa tiga jam sebelumnya bro. Oke. Okay. Ya. Kalau kameranya bisa. Ini udah udah paling bener nih. Iya. Pakai bener-bener, apa sih orang bilang ini? Bahannya pakai yang gini ya, ah. bukan yang pakai zaman zaman sekarang. Ah, semua makanan Indonesia, kalau pakainya zaman sekarang tuh nggak enak gak enak, Beneran ya. itu? Itu bener. <laughs> Oke, ini supnya. Iya. Sup ayam, ]nya. lamongan tadi itu ya. Dan ini, ini sup ikannya. Oh, bro. Sup, sup sup ikan. Oke. Okay. Ini buat ikan gorengnya ya, deh. Iya, biar kamera ke sini. Ini sup ikan goreng. Eh, ya. buat ikan goreng. Saya ke sini ya, bener. Oh. Ya, jadi cuma gampang ini, preparation-nya juga ada di sana ya setelah digoreng, kita plating di sini deh, teman-teman nah itu ya mana nih, lihat, oh ini yang lagi di plating ya, dipersiapin. Iya. tuh, Wodoh. yang gorengnya crispy banget harus coba, Pak <tuh> Promo sih gitu, gitu ini, ini biasa tetap pakai masker semua, teman-teman ini cuma gara-gara kita buat syuting sebentar, iya. dan memang kita harus menjaga, kondisi dapur itu harus sangat bersih hmm. Hmm. tidak boleh ada binatang ya, tidak boleh apa-apa, iya. dan setiap malam harus dibersihkan jadi, apa namanya, sanitasinya itu harus dijaga, nggak ada oh keren-keren, ada lagi rahasia apa di sana, ada lagi nggak ada? nggak ada gitu, cuma raja. tempat cuci piring dong. tempat cuci piring, <laughs> gitu jadi cuma segini, Segini. jadi bisnis itu nggak usah yang dipikir ribet-ribet jadi memang nah, kompor jenis sederhana, iya eh, cuma ada exhaust saja, tempat plating, ya seperti begini jadi kalau kita membayangkan, bisa kerjakan, mau usah bayangkan yang susun iya, jujur saya kira tuh karena standar Agung ya. tak kira dapurnya itu wah ini pakai yang wah gitu ya. Kalau hotel iya. Ya. Tapi kalau market -market Tapi ini dengan kayak... packaging tempat seperti ini ya. orang tetap lihatnya ini kualitasnya terjaga. Ya. Padahal barang-barangnya juga simpan yang mahal-mahal amat ya. Keren. Ya udah, Pagung thank you, you gerbek-gerbeknya boleh you sampai way. ke dapur. Ya. mungkin sebentar kita mau ke kamar mandi yang katanya AC itu mungkin ya. <laughs> Sama cobain makanannya. Ya. Cobain makanannya. lihat. Oh, syuting makanan. dan juga dan dirasain. Rasain. Itu yang dapat makanan saya aja apa yang pegang so, kamera dapat nih. Ada. Beneran ya, nih? Nanti harus kasih review juga ya ini oh, ya. Kasih review. Berarti entar kita masing-masing. Nanti, ya. masing -masing. nanti gue yang pegang kamera, kalian yang review. Kalian kita yang muka muka makan. Kita lihat mukanya. Enak enggak ya. Oke, okay, terima kasih teman-teman ya, ya. udah menyaksikan ini kita cobain di depan enggak Siap. Thank you. Bye. and action. Aduh. <laughs> ini kamar mandi ini emang pakai AC, adem, jadi enak mm. kalau di luar panas bisa di sini, ini ada pahagung <laughs> ya emang <laughs> um, harus dingin ya, maksudnya kalau mm. mandi itu kan harus bersih, dan kalau bisa dingin kan enak karena seger, saya, ya segar dan nggak bau, yeah. dan saya jenis orang yang kadang-kadang kalau mau makan itu harus seger hmm. kalau yeah. seperti ini kan tenang gitu ya yeah. karena kan masuk ke situ, aduh kotor, jadi akhirnya yeah. mau makan mau nambah aja jadi bro betul yeah. Enak ya, ada kita ngobrol sini soalnya iya, <laughs> iya. <Dua> lagi panas. <laughs> nah ini produksinya udah kelar. Tadi untuk yang gerbek bisnis, sekarang teman-teman produksi lagi pada mau makan nih sambil kita tanyain enak apa enggak makanannya menurut mereka. Ya yuk, coba di sini yang udah makan dulu nih. Hmm. Ini makanan makan apa nih? Makan ikan. Makan apa? Ikan, ikan fresh from Jepangori. <laughs> ya rasanya, rasanya? hmm, rasanya emang belum masuk mulut gimana? Ya, belum kuahnya, ya. <laughs> kuahnya aja udah mantep oh aja. kuahnya Cuma mantep dapat supnya juga oke okay. makan ikan, gitu klip, klip gini nih udah paling bener, panas-panas Bali ini jeruk asik jeruknya sih rei gimana, ah itu lagi mau makan tuh, Ayo pas ini. tuh hmm. pake ikan gorengnya mantap wah ini belum disentuh ini makanannya udah di oh udah dibolot gimana gimana <laughs> gurihnya mantap yang ini kayaknya nggak boleh diganggu nih kayaknya. stop <laughs> gimana rasanya <laughs> ya udah segini dulu sampai ketemu di episode berikutnya gerbek gerb bisnis makan dulu yuk ya.